Yang telah memberikan berbagai nikmat, taufik dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini di dalam menjalankan ibadah menunaikan ketaatan yang di mana hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta terhadap hambanya maka dengan nikmat yang agung ini kita berkumpul setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah kemudian kita melanjutkan bermajelis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan yang dimana Perkara ini adalah sebaik-baik keadaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahuwataala, yang di mana seorang hamba mendapatkan keutamaan berupa ketenangan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikatnya. Datang di, di dalam riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Majtama'akum fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimu sakinah wa wasiyatuhum rahmah wa hafatuhum Tidaklah berkumpul dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Yang dimana mereka membaca Al-Quran Dan saling mengajarkan isi kandungan Al-Quran kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan as-sakinah ketenangan terhadap mereka dan diliputi oleh rahmat dinaungi oleh para malaikat dan nama-nama mereka Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi para malaikatnya. Inilah keutamaan yang agung jamaah terhadap siapa di antara hambanya yang ia bersabar duduk bermajelis untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala ridha terhadapnya dan dibanggakan di hadapan makhluknya yang mulia yaitu para malaikat inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat Bahwasanya kita di dalam kehidupan ini Adalah mencari rido dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala semata Tidaklah Yang kita upayakan dan usahakan di kehidupan dunia ini Seluruhnya akan lenyap Kecuali Pahala dari amalan-amalan yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan, "Yau malayan fau malu walabanun illa man atallah habiql bin Salim". Di hari kiamat, tidak lagi bermanfaat harta-harta yang telah dikumpul di dunia. Anak keturunan yang dimiliki di dunia ilah kecuali siapa yang datang menghadap Allah Subhanahuwataala membawa hati yang selamat. Disebutkan di dalam penafsiran al Salim hati yang selamat adalah hati yang ikhlas. yang ia memurnikan ibadah dan amalannya hanya mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah pun meridui dan mencintainya dalam artian harta-harta dan anak keturunan yang kita miliki di dunia yang telah kita usahakan dan upayakan itu bisa menjadi amalan menjadi pahala ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita memanfaatkan harta tersebut dan anak keturunan yang kita miliki di atas kesalihan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam surah Al-Kahfi al, al mal wal-Banun Zinatul Hayatid Dunia Harta-harta dan anak keturunan itu Adalah perhiasan kehidupan dunia Disuguhkan oleh manusia Dan kita rasakan di kehidupan kita ini Kita diliputi oleh harta dan adanya anak keturunan Allah s.w.t mempersiapkannya sebagai perhiasan dunia. Tapi kata Allah s.w.t Al-Baqiyat Al Namun yang akan kekal Yang akan bermanfaat itu As-salihat Adalah yang salih Hartanya, harta yang salih Anaknya, anak yang salih Khairun Inda Robbihi Sawabah, yang hal itu lebih baik di sisi Allah Subhanahuwataala sebagai pahala, wah khairun amala dan sebaik-baik yang diharapkan untuk kita di kehidupan akhirat nanti akan menyesal seorang hamba ketika di hadapan Allah Subhanahuwataala di hari kiamat ia mendapati hartanya yang sudah dia kumpul di dunia, anak keturunannya yang ia miliki di dunia ternyata tidak sama sekali memberikan manfaat sedikit pun dan ia pun akan merugi. Sehingga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana kita memperhatikan harta-harta kita dan anak-anak keturunan kita, agar mereka menjadi sesuatu yang soleh, mendatangkan pahala untuk diri kita. Dalam artian, bahwasanya harta kita itu menjadi amalan untuk kita di kehidupan dunia ini. Anak kita adalah amalan untuk kita di kehidupan dunia ini. Yang nantinya di hari kiamat atau kita telah meninggal di dalam kubur, di alam barzah. Kita tidak bisa lagi beramal. Kecuali apabila kita telah meninggalkan dari harta-harta kita. Anak keturunan kita Di atas amalan solih Yang amalan solih tersebut Mendatangkan pahala Tanpa batas Pahalanya Terus menerus mengalir Pahalanya Dan tentunya ini Tidak bisa kita dapatkan Dengan amalan-amalan kita Seperti solat Pahala orang yang sholat itu terputus ketika dia sudah tidak sholat. Dipahami? Orang yang sholat akan terputus pahalanya kalau dia sudah tidak sholat. Orang yang berpuasa terputus pahala puasanya kalau sudah tidak berpuasa. Tapi dengan harta... Dengan anak yang soleh, seseorang mendapatkan pahala yang mengalir, yang tidak terputus, walaupun dia sudah tidak miliki harta tersebut. Dan inilah yang menjadi judul pembahasan kita di malam hari ini. Tiga amalan yang pahalanya itu tidak terputus secara umum sudah kita gambarkan di pembukaan Muqaddimah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, di dalam halid yang diriwayatkan oleh imam muslim, dari sahabat Abu Hurairah r.a. Iza matal insan, in qoto'a amaluhu illa min salas. Jika seorang insan itu telah meninggal, maka akan terputus amalannya. Karena orang yang meninggal tidak diberikan kemampuan lagi untuk melakukan amalan. Dan itu kita yakini dan fahami bersama. Jangankan orang yang meninggal mau beramal. Untuk mengucapkan sepatah kata terhadap keluarganya saja tidak mampu. Sebab sudah meninggal. Dalam artian seorang hamba ketika sudah meninggal tidak lagi beramal. Maka tidak bisa lagi mendapatkan pahala. Karena pahala itu datang dari? Dari amalan Tapi kata Nabi Alaihi salatu wassalam Kecuali ada tiga Dari amalan Yang seorang hamba ketika Telah meninggal Dia masih dapat pahalanya. Yang pertama kata Nabi Sodakotin jariyah Sedekah yang Mengalir pemanfaatannya sedekah yang digunakan pemanfaatannya terus menerus seperti membangun masjid berpartisipasi di dalam pembangunan masjid yang dimana masjid itu pemanfaatannya terus-menerus banyak dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimudahkan untuk beribadah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala melalui masjid maka siapa yang ikut andil di dalam Pembangunan masjid, maka ia telah bersedekah dengan sedekah jariah. Di antaranya pula, ia membangun pondok pesantren berpartisipasi di dalam pembangunannya karena sifatnya membangun. Di masa sekarang, ada yang satu orang membangun masjid membangun pesantren. Tapi sodakotin jariah ini bermakna umum bagi siapapun yang pernah ikut andil di dalam pembangunan masjid ataupun pesantren. Walaupun mungkin ia hanya pernah berpartisipasi 2000 yang dimana 2000 ini tercampur dengan miliaran untuk membangun masjid maka ketahuilah 2000 ini adalah pahala yang terus mengalir sebab Nabi alaihi salatu pernah bersabda satu dirham mengalahkan seribu dinar satu dirham mengalahkan seribu dinar apa maksudnya kenapa terkalahkan karena yang bersedekah satu dirham dia hanya punya dua dirham anggap saja kita punya uang dua ribu hanya itu saja kita punya uang dua ribu. Kalau kita sedekahkan seribu berarti tinggal tinggal seribu. Berarti berapa banyak harta yang kita keluarkan dari kepunyaan kita? Setengahnya. Satu dirham mengalahkan seribu dinar. Karena yang satu dirham cuma punya dua dirham. Dia sedekahkan satu. Sisa satu. Setengah dari harta yang dia miliki Dia sedekahkan Sementara yang seribu dinar Dia mempunyai jutaan dinar Dia hanya keluarkan seribu Maka Berapa persen dari harta yang dia miliki Dan disinilah Bentuk sodakotin jariyah Sedekah itu Tergantung bagaimana Seorang hamba ia Jujur mengeluarkan keikhlasan yang ada di dalam hatinya betul-betul mengharap karena Allah subhanahuwataala. 2 ribu yang dia sumbangkan ke masjid untuk pembangunan bercampur dengan miliaran itu dia niatkan karena Allah subhanahuwataala maka ia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah subhanahuwataala. Yamhaqullahu riba Wayurbis sadaqat Allah subhanahu wa ta'ala Akan mempersempit Riba Dan akan mengembangkan Sedekah Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengembangkan Sedekah Sedikit terlihat Tapi pahala yang diraih Itu berlipat-lipat Ayat Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengarkan. Masalul ladina yungfiquna amwalahum fi Permisalan orang-orang yang dia berinfak mengeluarkan hartanya. Ini pembahasan umum yang di awal tadi berkaitan dengan harta kita. Bagaimana kita menjadikan harta kita itu menjadi harta yang salih. Disebutkan di dalam ayat ini. Orang yang dia berinfak mengeluarkan dari hartanya, fi sabilillah di jalan Allah subhanahuwataala dan kita telah maklumi bersama jalan Allah itu adalah kebaikan. Perkara-perkara yang mengarah kepada kebaikan itulah jalan Allah subhanahuwataala. Kama talih habbah. Ambatat asana bila atuhabbah. itu bagaikan orang yang dia menanam satu benih dan dari satu benih tersebut menumbuhkan pohon yang menjadi tujuh batang tujuh tangkai dan dari setiap tangkainya berbuah seratus buah jadi jumlahnya berapa? 700 satu benih yang dia keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan pahalanya bagaikan 700 yang lebih hebat lagi kata Allah subhanahu wa ta'ala yudha'ifu Allah subhanahu wa ta'ala bahkan melipat gandakan tanpa ada batasnya bukan lagi dihitung 700 tidak ada batasnya bagi siapa yang dikehendaki dan makna bagi siapa yang dikehendaki ketika ia betul-betul di dalam bersedekahnya di dalam infaknya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya berharap hanya kepadanya ia menjadikan sedekahnya tersebut menjadikan infaknya tersebut itu bermanfaat ketika ia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala itu saja yang ia harapkan makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk kita yang sudah bersedekah jangan sampai kita gugurkan kita hancurkan pahala sedekah kita karena tidak, ke, tidak ada keikhlasan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Ya ayuhal ladhina amanu. La tubatilu. sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian batalkan. Janganlah kalian hancurkan. Dari sedekah yang telah kalian keluarkan. Dengan manni. Disebut-sebut oh itu masjidnya jadi saya yang di situ nah. supaya banyak orang tahu ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan jangan sampai dengan kita menyebut-nyebut tersebut akan hilang keikhlasan yang tadinya harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan hal itu menjadi perkara Yang menjadikan ia bermanfaat Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi gugur Karena kita menyebut-nyebutnya Wal-adha Atau kita menyakiti Dengan sedekah tersebut Ketika kita bersedekah Dengan orang yang membutuhkan Kita menyakiti Merendahkan Orang tersebut maka ini membatalkan dari dari sedekah maka kita dilarang oleh Allah subhanahuwataala untuk menggugurkan tersebut dan sedekah ini adalah impiannya orang-orang yang telah dijemput oleh kematian disebutkan di dalam firman Allah subhanahuwataala wa, wa anfikumimma rozakunakum min qabli ayat ya ahdakumul maut dan berinfaklah kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian menjemput kalian sehingga apabila telah dijemput kematian rabbi laula akhortani ila ajalin qarib maka orang tersebut meminta kepada Allah wahai Tuhanku seandainya engkau ulur lagi waktu Beri tenggang waktu, ila ajalin qorib. Walaupun sedikit saja waktunya. Fa'asoddaqo. Maka saya akan bersedekah. Wa'akum minas solihin Dan aku akan menjadi orang yang salih. Kenapa permintaannya sedekah? Karena sedekah itu pahalanya tidak terputus. Makanya orang yang meninggal harapannya ingin diberikan lagi waktu oleh Allah dan dia menyebutkan bersedekah dia tidak minta solat karena solat kapan sudah dilakukan dia tidak dapat lagi pahala solat tapi dengan bersedekah yang itu sedekahnya dimanfaatkan terus menerus oleh manusia maka ia akan mendapatkan pahala terus pahala walaupun dia sudah meninggal sehingga ketika ia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ia akan dibuat bahagia dengan amalan pahala yang begitu banyak melalui amalan yang sudah terputus di kehidupan dunia. Luar biasa. Ini satu amalan panjang kita bahas. Amalan yang kedua. Kata Nabi Alaihi AS, Al-ilmin yuntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Yang diajarkan kepada orang lain. Dari ilmu yang mendatangkan kebaikan di tengah umat. Di tengah masyarakat. Menjadikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu baik. Menjadikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerti akan agama mereka. Maka ini ilmu yang bermanfaat. Dan inilah yang Allah subhanahu wa taala mengutus Nabi kita alaihi salatul salam untuk membawa ilmu, membawa petunjuk kepada manusia yang sebelumnya, yang sebelumnya manusia dalam keadaan mereka jauh dari Allah subhanahu wa taala di dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah alal mukminin terhadap orang-orang yang beriman yaitu para sahabat yang ketika itu belum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu berada di dalam keadaan jahiliyah. Kita kenal jahiliyah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Penyembah berhala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Idba' tafihim rasula min anfusihim." Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kalian sendiri dari kalangan kita manusia nabi kita itu manusia kenapa Allah subhanahu wa taala menjadikan rasul di tengah kita itu sama seperti kita manusia supaya lebih mudah diterima Ayatihi Nabi tersebut membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Al-Quran Dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran Jadi dibacakan Al-Quran dan diajarkan ilmu Disebarkan ilmu Wajuzakihih dan mensucikan mereka. Wa'inkanu mingkobululafirdolalimubin. Padahal dahulu mereka, sebelum diutus Nabi, itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Mereka tidak tahu arah. Di dalam kehidupannya kecuali perbuatan jelek, beribadah. Mereka serahkan bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka serahkan kepada berhala-berhala. Tapi datang Nabi alaihi salatu wa dengan bacaan Al-Quran. Dengan pengajaran Al-Quran. Ilmu agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat, orang-orang beriman. Mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terlepas dari kesesatan. Maka ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kepada manusia, sehingga manusia itu mereka di atas kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Sebab apa? Kalaupun dia meninggal kebaikan yang sudah pernah ia sebarkan, kebaikan yang pernah ia ajarkan, itu terus menerus seorang berada di atasnya. Makanya tidak merugi orang-orang yang ia di dalam masjid mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Mengajarkan dari perkara agama terhadap masyarakat. Di sekolah, mengajarkan ilmu agama. Di pondok-pondok pesantren, ia ajarkan ilmu agama. Karena hakikatnya itu adalah amalan yang mendatangkan pahala tanpa terputus. Kita gambarkan secara gampang. Nabi alaihi salat wasalam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asri amsalih." Siapa yang Membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipatkan menjadi sepuluh. Dan di sini Nabi mengatakan alif lam mim bukan satu huruf, tapi tiga huruf. Menunjukkan kalau ada orang yang baca alif lam mim, berarti dia dapat berapa? Tiga puluh kebaikan. Sekarang kalau di masjid. Kita ajarkan satu anak bisa mengucapkan huruf A dari Al-Quran, maka kita sudah apa? Sudah mengajarkan satu huruf yang anak tersebut ketika membaca A, dia dapat sepuluh kebaikan, sepuluh kebaikan difahami. Dan orang yang mengajarkan, ia akan mendapatkan pahala dari apa? mengajarkan ilmu bermanfaatnya tadi. Jadi ketika membaca Alhamdulillahi Alamin, Arrohmanirrohim, itu ada berapa A di situ? Kalau dia baca Al-Quran semuanya, ada berapa A di situ? itu ketika dia baca mungkin umurnya masih enam tahun kalau dia bacanya sampai umur lima puluh tahun dan gurunya yang sudah ngajari meninggal tapi anak yang diajari ini terus hidup membaca Al-Qur'an itu namanya pahala yang, yang tidak ada putusnya ini baru satu huruf A kalau dia ajarkan dari A sampai Ia kalau dia ajarkan 1, 2, 3, 10, 50, 100 lihat ilmu yang bermanfaat dan ini yang Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa dengan hal tersebut Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah Allahumma ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang diajarkan, mendatang kebaik, mendatangkan kebaikan dan manusia baik di atas pengajaran kita. Baik dari ilmu kita, maka ini mendatangkan pahala yang tidak ada batasnya. Terakhir, yang ketiga, Waladin salihin yada'ulah, anak yang salih yang mendoakan orang tuanya anak yang salih yang mendoakan orang yang sudah meninggal orang tuanya maka ini akan mendatangkan pahala untuk kedua orang tuanya dan tentunya untuk bisa menjadikan anak kita anak yang salih maka tidak ada cara yang lain kecuali kita membekalinya dengan ilmu agama pula Disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salat wasalam tentang keadaan seorang yang dia di dalam kuburnya ia diangkat derajatnya yang tadinya ia nikmat di dalam kubur ditambah nikmatnya maka dia pun mengatakan kenapa bisa saya dapat tambahan lagi padahal dia fahami tidak bisa lagi apa tidak bisa lagi beramal. Dia sudah tidak beramal. Tapi ia diangkat derajatnya. Mendapatkan pahala. Maka disebutkan. bahwasanya engkau mendapatkan kedudukan lagi. Bistighfari dilak Dengan istighfarnya. Dengan doanya anak engkau. Di, di kehidupan dunia. Ini hasilnya. Seorang anak mendoakan orang tuanya Yang orang tuanya mendapatkan pahala Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Padahal sudah meninggal Jadi anak kita sama seperti harta Ketika kita didik Ketika kita arahkan Ketika kita bimbing Untuk senantiasa menjadi anak yang baik Anak yang solih Dekat dengan ibadah dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka setelah peninggalan kita anak kita inilah yang kita paling syukuri dari amalan-amalan kita di kehidupan dunia sebab di masa sekarang jamaah jangankan orang tua yang sudah meninggal masih hidup saja orang tua seorang anak itu sudah lupa terhadap orang tuanya jangankan sudah meninggal masih hidup saja seorang anak itu sudah lupa dengan kedua orang tuanya apalagi setelah meninggal mungkin ditangisi ketika meninggal tapi setelah itu lenyap tidak ada lagi ucapan tidak ada lagi persembahan doa untuk orang tua maka kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendidik mengarahkan anak kita dan inilah amalan besar kita di kehidupan dunia ini untuk kita raih hasilnya setelah kita meninggal dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Sebab jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam, amalan yang pahala tidak terputus adalah dari anak-anak kita. sehingga pengarahan terhadap anak ini sangat diperhatikan di dalam agama ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladina amanuku anfusakum wa ahlikum naro wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian keluarga kalian masuk di dalamnya anak-anak kita dan kata Ali ibn Abi radhiyallahu r.a Adibuhum, wayalimuhum. Ajari mereka, didik mereka tentang perkara agama sehingga ia dekat dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini yang akan mereka persembahkan untuk kita setelah kita meninggal. Kalau kita hanya membekali ilmu dunia, kita hanya didik. Anak-anak kita untuk bekerja keras mendapatkan harta. Tapi setelahnya itu lupa dengan kita. Maka apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita panen? Sebab di alam kubur dan di hari kiamat tidak bermanfaat lagi. Apa yang dikumpulkan oleh anak-anak kita berupa harta, berupa kedudukan, berupa pangkat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala sehingga perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahuwataala melalui sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hendaknya kita jaga, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita untuk kita bersemangat bersedekah jariah amalan yang tidak terputus pahalanya. Kita mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, menyampaikan kebaikan di tengah umat. Kalau tidak mampu terhadap umat, minimal terhadap keluarga kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita. Karena ini yang akan menjadikan pahala yang tidak ada batasnya. Dan anak yang solih, yang kita miliki, yang kita sayangi, yang kita cintai di kehidupan dunia ini, jadikan ia bermanfaat. Menjadi syafaat kita ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku lukau lihada wa astaghfirullahu muslimin fastaghfirullah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya iminhum wal amwat. Innaka sami'un da'wat. Allahumma taqabbal minna salatana, wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa min sa'iri a'malina Allahumma hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun wa ja'alna lilmuttakina imama Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Terakhir kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus masjid, panitia masjid, kepada imam, ketua dan yang lainnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan kita menjadi pahala di sisi Allah SWT dan menjadi saksi untuk kita menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di yawmil qiyamah, di hari kiamat, di hari yang kita pasti akan mempertanggungjawabkan dari segala perbuatan kita di kehidupan dunia ini. Dan begitu pula kepada jamaah, kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, terus-menerus kita bersemangat untuk mendengarkan dari perkara-perkara kebaikan yang mendidik hati kita mendidik kita untuk senantiasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.